Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pra Sejarah Wong Deso. Ah, jadi nanti kita gitu, kalau apa itu ada barang yang kurang, patah, atas segala macam itu kita bisa komplain dengan video kita sendiri gitu. Oke, okay, jadi ini aku ini beli lampu LED fog lamp yang Luminos H11 tiga warna. Oke, okay, seperti apa penampakannya? Kita buka. mantul ada stikernya luminous hid oke apa teman, -teman? Uh macam ini ya teman-teman jadi ada bukunya terus ini dia nih terlalu rapi ya dan ternyata di sini tuh ada kayak busanya gitu biar belimbing lah nanti akan kita scan, aplikasikan di mobil oke teman-teman jadi ini ya yang lampu fog kalian nominos di sini itu dia dari sananya dibekalin extra van ya sini extra van nya jadi ya Ma, bikin dingin lampu biar awet lah gitu jadi ini plug and pay. jadi di mobil kalau ya, masih mungkin bisa dan colokannya lagi dua seperti ini oke ya jadi lengkap ya nggak ada yang, yang kekurangan atau gimana atau cat sampai saat ini belum ada tapi belum dicoba mudah mudahan nanti pas waktu dicoba nyala semua dan memuaskan. Nanti kalau pengen tahu belinya di mana nanti akan saya tertera kan di linknya ya. Oke teman-teman sampai segini aja dulu ya. Nanti kita kita lihat video Entah. dan waktu nyalanya nanti ya. Oke ya. Sangat keren mana? Nantikan terus ya. Apa deh?